Oke okay, selamat datang di mana campnya part kelima Kita langsung lanjutkan aja ke ceritanya jadi kemarin pas part keempat ada siswa pindahan kita mungkin langsung aja di sini kita langsung menuju ke kelas eh salah kan oke kita langsung menuju ke kelas karena untuk siswa pindahannya ya tadi ada di kelas Oke kita lihat kekuatan siswa pindahannya untuk di part kelima ini. 何かご用ですか久々が Yongkian, apa itu? Hahaha, hahaha, hahaha. Hahaha, 馬鹿いわね。 おも動ぎ。<笑> ya jadi kalau misalkan ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, oke okay, kita masuk ke kelas lagi ke tugas tugas kelas Oke, ada tugas baru lagi dari wali kelas kita. Oke, ada ujian yang juga ternyata. ada ujiannya juga ternyata. Oke, tapi nanti kita lihat ujiannya seperti apa. Oke, kita gagal untuk merekrut recruitment sistem ternyata. Tapi nanti ada alur cerita lain. まりき、いつ 先輩 pernah ikutan ujian ternyata 大した<音声> Masuk kita ke Student FWR Tapi sebelum itu Kita mau masuk dulu Beli ke shop dulu Ada beberapa shop yang ingin Saya beli Ya buat bikin juga Buat bikin-bikin sintesis Lumayan Kalau misalkan kita beli minimal Ya beli satu lah Buat dikumpulin itemnya Lalu kita jadikan item yang baru Irasai Oh kan ada yang baru yaitu gloves Beli aja satu Oh ini resep ternyata Resep gloves Oke okay. kita beli aja Lumayan ada aksesoris cincin Kita beli satu aja Oke okay. Karena setiap semester Atau misalnya setiap minggu Pasti ada item yang baru Makanya kita harus cek di beberapa shop juga Oke, kita ke student store. Kita cek apakah ada yang baru di sini. Oh, ternyata tidak ada di sini. Nggak ada yang baru, tapi minimal kita beli satu lah, lumayan. Oke, di sini tukang armor ada apa? Ah, mungkin untuk Cannon Rock Thunder rock, Glacier Masih belum dibutuhan sekarang Jangan dulu beli Karena kitanya juga miskin Oke okay, langsung masuk ke kafetaria Mungkin ada yang baru Masakan mungkin Kita bisa bik bikin masakan resep baru Ini apa ini mungkin ditanya-tanya dulu mungkin ada sesuatu yang penting atau enggak dan nggak ada yang penting mungkin kalau misalkan kecepatan kalian pause aja nanti ada subtitlenya halo mau beli dulu Nani. Nah karot nih beli wortel buat milk susu domba dan Tangerine buah-buahan oke, okay. gak ada yang baru di sini. Lalu kita ke UKS, karena di sini kita butuh Heljar masih banyak, nektar pun masih banyak, ternyata. Tapi mungkin ada item baru, kita cek. Oh, kan ada. Ada buku baru Oke mantap Kita mungkin bisa bikin obat nanti Benembek Ya mudah-mudahan bagus Nanti kita lihat Nani. Thank you sensei Musik room Ini di musik room ada apa coba cek Di school musik. Mungkin apakah ada yang baru Nah, cuman gini doang, hello, dan ternyata hanya itu aja, kampus dungeon nggak usah, oke mungkin kita langsung ke workshop ke lobby. di sini kita cek tadi kita sudah membeli resep mungkin ada yang bisa dibikin gitu lumayan aja kalau misalkan jadi. Atanurut. kita lihat nah di sini crack hammer ada tanda lampu berarti di sini bisa membuat crack hammer yang baru tapi dengan bahan yang baru juga. ya udah nggak nggak punya ininya susah. Nanti mungkin kalau di dungeon lain ada Black Steel. Kalau sekarang masih belum ada. Oke okay deh, cuman ngecek doang. Mungkin di sini. Oh, di sini ada Mel uniform. Uh, One armor. Ini dapat dari mana One armor? Mantap. Nekroklot cuma punya satu. Kalau bikin lagi susah, coba deh bikin dari microcloths. Oh di sini tuh kita bisa pak ganti pakai zetel Berarti nanti ah kita pakai wan armor aja yang lebih gampang. Di sini ada critical mungkin attack aja. Cep, kita bikin baju baru. Mantap. Oke. Okay. Mungkin speed kita naikkan dan attack kita naikkan. Yes dan berhasil. Di sini Mel bisa bikin oh bisa bikin baju baru. Uh, di sini warship banyak. Wildmit cuman nggak punya Eternal Tanki. Oke okay deh. Yang penting ini udah bikin baju, buat fan juga di sini. Berarti fan naik statusnya kita masuk crowbook Oke okay, mantap sekali. Di sini nambah HP, mantap. Magic nambah dan resist dari elemen. Mantap kita lihat di atas di sini belum ada apa-apa di sini belum ada gambaran juga di sini belum ada gambaran oke okay. ada kita r 1 aja langsung mungkin di sini grow booknya si jess harus bikin plan tapi nanti aja eh si niki ini apa niki belum ada di sini, belum ada juga, belum ada yang baru. Oke okay deh, berarti cuma naikin paint doang. Oke, okay, nggak apa-apa. Thank you, Mas. Mas, Hot? kita lihat deh. Cek, yo, oh, ini brand name. Bahannya ternyata masih susah. Dan ini ada tadi beli namanya belum ketahuan. Cuman harus pakai black steel. Oke okay deh. Thank you Mamang, Akang-akang. Kita langsung ke workshop, mungkin ada yang bisa dibikin sama kita. Masuk. Oke, okay. langsung lanjut cerita. Oh hanya tikus Dan tikus lari Oke okay, ternyata diambil sama salper Tikusnya Jangan lupa dibaca untuk subtitlenya Kalau misalkan kecepatan Jangan lupa di pause aja ya teman-teman Pas saat alur cerita Mungkin saya jarang ngomong ya Teman-teman Biar enak juga Jadi kalian bisa fokus Ke subtitle bahasa indonesianya Oke, ternyata ceritanya sudah selesai baru sedikit. Oke, kita save dulu deh. Lumayan. Di sini fen naik statusnya dan kita jangan lupa untuk ngambil air, clear water, lalu kita cek mungkin ada yang baru tidak. Green soup di sini ada green soup. Sebagai spinach. Salt. kita harus bikin garam dulu ternyata apakah ada garam dan garam itu masih bahan yang susah gak tahu ada apa. zetel oke deh teman-teman mungkin gak ada yang bagus sekarang di sini teman-teman kita lagi istirahat seperti biasa. Oke, okay, teman-teman, mau ikut tidak? Kita langsung aja keliling-keliling. Mungkin kita kemana ya? Ya, tentunya kita ke student affair. Kita ngambil tugas karena memang ha, itu di atas kelas Ya, kita harus masuk kelas, dan mungkin ada kelas apa belum tahu, langsung aja sekalian F1 oke okay. mbak saya minta tugas mbak oke okay, ada tugas prediktologi oke okay, prediktologi ini belajar tentang persenjataan mungkin oke okay. aku terima Waktunya masuk kelas Perhatian anak-anak Oh ternyata ini Siapa lupa Oh Isolde Hari aku rasa. Ini enggak ada suaranya, ya. Enggak ada suara dubbingnya, jadi ini dari sananya, ya. Mohon maaf, jadi kalian bisa fokus ke subtitle, ya. Oke okay, di sini kita dapat pancingan. Di kita mancing atau gimana ini? Dan kita diberi waktu selama dua jam. Oke okay, dua jam. Bukan menangkap monster. Oke. Okay. Oh dikasih nektar dua. Ya, kemungkinan kita mancing monster nih. Oke, okay, ternyata kita misinya mancing. Mancing sesuatu. Oke, okay, kamu bisa pergi ke The Haik. Ternyata. Oke, okay, mungkin kita langsung ke workshop dulu. Jangan lupa di-save dulu, jangan sampai mati. Oke. Okay. Oke, okay, langsung di sana ada status ongoing, ya teman-teman. Ongoing course, kita masih proses tugas. Kita langsung aja off kampus, lalu ke The Hague. Ternyata kita ke gunung. Oh, status kita lihat. Uh, lagunya mantul seratul Oke Untung kita udah ya udah bawa barang-barang ini dapat apa tuh ternyata di sini banyak tuh enak mantap Gak usah lawan bos yang ada di sekolah horor dan ini ada monster apa kita lihat Oke, okay, Cobalt dulu deh Kita matukan Cobalt Oke, okay, jangan lupa fan menggunakan Skill Analyze Buat Cobaltnya biar kita tahu tahu statusnya oh, Mantap, mati Oke, okay, masih kecil kalau ini Oke jangan lupa fan menggunakan analyze lalu menggunakan analyze tuh blue petal mantap di sini ada dua jalan nah, kita ke atas dulu apa? Wih ngebog? Oh enggak. Ini kemana ini? Coba lihat. Berarti bukan ke atas kita harusnya ke kanan dulu ke bagian kanan jangan ke atas berarti Lando apa Lando? Uh, ada mini bosnya. Cekidot. Mini bos. Oh, ternyata ada leopard. Bisa didapetin sama si ki Kita lawan yang A dulu, Brownie A. Matiin dulu. ujung sedikit, langsung sedikit, healing, oh jangan pakai inilah, tunggu bawa Heljar, oke, okay. analyze Brownie, mana Brownie A, ini, uh, kuat ternyata, Brownie A matiin dulu ternyata 29 lagi mati kau Gide. oke sekarang brownie b 200 ternyata G gede brownie b kita matiin dulu well bang oh, gila parah dikit langsung niki niki isi dulu dah Oke okay, fan Kamu harus analyze terus ya Ini 150 Kita matiin dulu deh brownie Tapi tanpa analyze Nih Oke okay. Oke okay, Niki Matiin si brownie nya Ini yang paling bahaya nih Yang leopard Oke, okay, analyze yang Leopard Oke, okay, mantap Oke okay. Mantap sekali Yang ini Oke okay. Leopard Terus diserang Saudara-saudara puluh 91 Berarti nanti sama Niki tinggal diambil Untung fan kuat Oke Niki waktunya kau mengambil Leopard Oke mantap dapat Niki punya jurus baru Jurus Leopard Ini morning. Oh, udah ya. Udah di -analyze. Jadi tinggal diserang-serang doang. Ya, gini kalau mini bos agak kuat gini, eh, mantap. Good. Good job semua. Brownie Max, 10 Petal semua Panther Petos 8. Oh, mantap. Kita ke atas dulu mungkin ada sesuatu. Udol, uh, ini apa, Dol? Astrodol, oh, bikin aksesoris, cincin, mantap. Oh, di sini banyak tuh, rambut palsu dari tuh. Hop, hop, cikidau, cikidau, cikidau, langsung aja bu, ini mantap. Oke okay, ada apa ini Spring Decor kita bisa mungkin Eternal Tonkai. Nah ini Eternal K ternyata ada musuh kita serang aja. Oke okay, SP kita makin sedikit aja di sini mungkin ya langsung aja deh nggak apa-apa. Hop hampir aja mohon maaf aku nggak mau nalawanin dulu tak ke bawah oke okay. ada apa di sini benar oh iya di sini benar tempat lando lando lando dan ada fishingnya oke okay. Oke okay. Pasti ada monster Di dalam air pun Oke okay, start Oke okay. Ada keterangannya Analog kiri, oke okay. oke okay. oke. Okay, ada joker fish, kita dapat joker fish. Wah, ini monster nih. Oh, kan bener monster. Platon Peace, oke. Okay. Mungkin dianalisis juga lumayan. Kita coba di sini. Kita coba di sini. From hill. Oke, okay, lumayan kita mancing terus. Dapat Endless Jewerd. Mancing terus. Oke, okay, siwur lagi. sebenarnya misi kita itu apa? Schedule catch fish. Oke okay, lower grade for catching monster one. Harus agak banyak ya lima. Oke, okay. Ngambil ikat pan cari ikan strom bukan ikan itu kerang ini harus gagal nih ah. strom shield belum dapat ikan lagi Oke, okay, mungkin udah beres Oke, okay, udah dapet Oke, okay, sudah selesai. Tadi menang berapa? Nggak tahu. Bang, bagus atau enggak? Tapi kita langsung aja beresin tugasnya. Mudah-mudahan nilainya bagus. Ini nggak tahu bagus, nggak tahu enggak. Pokoknya lah. Oke, okay, kita save dulu deh. Kita banyak Barang Yang bagus mungkin Oh ini flame Cannon rock Police powder Dan Necroclots Kita harus bikin Necroclots dulu Oke okay, necro ini close sudah bisa dibikin Kalau pake egg Oh sama aja Restrict Sama aja Oke okay, kita bikin dulu untuk naikin statusnya si Jess Oke okay, jadi Micro Microcloth mungkin bikin Tiga lah Mantap Sekarang bikin Flame Pakai floor aja. Mantap, kita bikin flame, guys. Oke, kita bikin bom buat si Jess ya. Serangannya pasti naik nih, karena dia memang suka bawa bom dari tasnya Oke ini fan ngeracik bagus. Oh ini ice bomb kita dapat resep ice bomb bom es. Oke kita langsung ke grow booknya bagian jazz. Jazz langsung dapet Di sini status jazz naik. HP naik. Attack naik. Defense naik. Mantap sekali di atas apa? Belum ada. Belum ada. Ini si Niki gimana si Niki? Oh, ini Niki. Oh, udah ada ternyata bikin strawdo Cuma nanti kita harus lihat dulu di sini belum ada. Di sini oh, yang ini yang Poppy. Mungkin nanti kita lihat dulu ya, teman-teman. Kita lihat dulu ke atanol. Mungkin ada yang bisa dibikin. Kita harus bikin terus. Biar status kita, teman-teman kita juga naik semua. Atanoro. uniform Oh, nanti aton kayak. Female nih buat si naikkan status si Jess sama si Niki. Oh, bisa, udah bisa bikin. Bisa pakai tuh Micro clothes tuh. Ah, mendingan ini aja lah, gear lah. Oke, okay, kita bikin baju hitam. Oh efeknya cuma dua, mungkin lebih baik pakai HP ya, sama bisa bikin stand deh. Efeknya apa nggak akan Angan defend aja deh mendingan. Ini female bisa bikin lagi. Uh bisa bikin lagi yang lain. Pangarian? Ya. Uh, uh Eternal Tankei. Nggak tahu bikin apa Kita lihat dulu ini Yang tadi item Female Langsung kepake berarti ya Dari status Kita cek dulu Ya, Tanor, kita cek dulu favorit bag ini bukan. Nah, ini. Oh, ini kalau pakai ini bikin senjata baru. Uh, Cyclo Cloats. Oh, bisa bikin baru. Mantap. Mungkin ini jadi apa? Kita cek. Uh, of Glovatorius. Mantap. Bisa dipakai semua. Wow wow, wow, wow, wow, Di sini ada jurus sliding. Kalau ada defense-nya, mungkin lebih baik speed. Oh mantap sekali, bikin armor. Oh, ini belum jadi. Tadi kita pakai yang chopper ya, mikro sama. Oh, ini beda lagi ternyata yang tadi. Mungkin kita bikin yang ini dulu buat nambah status Niki. Oke, mantap banget. Dan di sini belum ada efeknya. Ini des-des itu apa? Kurang tahu. Mungkin naikin HP. Sama naikin defense Oke. Mantap. Nobo Atorius ini bikin apa ini? Oh, bisa pakai Oh. Jadi glove of Atorius. Cuman harus pakai yang Papi Namp poppy. Kita harus butuh micro cloths. Harus bikin dulu micro Nanti deh. Sekarang kita pakai-pakai dulu aja. glove niki. Oke okay, Niki statusnya naik Oh ternyata langsung Diki 2 Mantap jiwa sekali Saudara-saudara Kalian Niki Langsung status naik 2 Nah ini gunanya kita banyak bertarung nih AP-nya gede ini apa? Wooden Club Perasaan Wooden Club ada deh Ini enggak Ini Stroudle juga ada Kita cek dulu is, is, is, is. Mana mana mana Ini bisa dipakai. Gimana coba itemnya Itemnya Dan ini ternyata langsung dipakai ya Memang langsung masuk Ke status kita Oh ini langsung Masuk ini Oke okay deh teman-teman. Mungkin ada yang lain kita cek-cek dulu. Mungkin lebih baik. Dan di sini kita bikin strodol. Brownie Max. Ini apa Brownie Max? Uh, beda lagi. Dan straddle bikin jadi beda Necrocloth kita butuh, -butuh necrocloth Mungkin kita bikin necrocloth agak banyak Ya ini mungkin kalian bosan kalau misalkan saya bikin-bikin ya Tapi mohon maaf mudah-mudahan kalian bisa menikmatinya ya Karena ini buat nambah-nambah status juga Kalau misalkan membosankan mohon maaf Oh, bom di sini flame bisa dibikin yang berbeda. Cuman kita harus punya thunder kayaknya jadi listrik deh. Nanti deh. Oh, ini bom es sudah bisa dibikin. Oke, okay, kita bikin dulu deh. Oke, okay, bom es sudah jadi. Mana tadi nicrocloths mas produk. Cuman kita butuh tuh ya yang paling ini ya udah. Kita bikin dulu nicrocloths. Eternal Tanki udah bisa bikin. Ternyata saudara-saudara mantap jiwa sekali gear. region Steel Polish Powder. Ternyata kita harus bikin Polish Powder. Akhirnya kita dapat Eternal Tanke. Mantap jiwa. Cuman kita harus bikin Polish Powder lagi kita bikin polis flyer gak bisa mas produk Pakai legion steel sama kanon rock aja kita bikin agak banyak mungkin buat bikin enter kita bikin enter natan 5 Oh, salt udah bisa. Ternyata ini udah kebuka semua karena udah mancing tadi. Ya, mantap sekali! Oh, ye, yeah. dapat garam. Oke, okay, mungkin di part kelima ini, mohon maaf, masih banyak-banyak sintesi, sintesis nih ya. Kita masak-masak dulu, soalnya buat naikin status masing-masing karakter karena di sini banyak banget item-item baru yang didapetin. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya ngelihat channel ini, video ini. Mudah-mudahan dengan subtitlenya, kalian bisa terhibur. Kita dapat black powder Oke okay. Resep black powder Oh green soup udah bisa jadi Mantap sekali Saltnya masih ada satu Harusnya bikin agak banyak Ah cuman tiga Dua aja deh Oke okay. Kita dapat green soup, bikin green soup. Oh, lando itu ternyata buah gini ya. Mungkin kita pakai lando aja. Uh, item baru. Ya harus pakai ikan. Oke deh, spinach, herb. karot. Harus beli wortel. Uh, nilainya 100 gila mantap super mantap berarti ini enak banget oke okay, oke okay. kita cek satu-satu yang belum dibikin apa udah black powder carbon boulder kita belum dapat carbon boulder nanti mungkin dapat juga ini udah semua dan flame ada kalau misalkan eh kalau misalnya kita ada Thunder Stone, oke okay deh. Mungkin kita satu-satu. Kita cek dulu buat status makin greget. Harus makin greget dong. Atom. Ini apa? Ini Necro Close. Pakai hufin dan Brand. Oh belum bisa, brand name belum bisa. Oh, iya, yeah, mantap! Ini bisa nih, baju baru. Oh, ini deh pakai ini 6 tenan Kayaknya ada 6 check it out kita bikin oh, mantap baju alternate Woo. mantap ada lightning juga pakai attack ditambah speednya juga ditambah oh, itu ada sp oh, udah nggak apa ini aja check it out Woo, mantap ini juga ada yang baru, langsung aja. Uh, pakai green soup. Oh, ini healing, mendingan pakai healing dah. Bisa nge-healing. Uh, baju pink baru. Kita bisa healing. Mantap jiwa. Ini nambahin SP dan magic. Magic attack. Udah ya. Oke. Okay. Tetap sekali, teman-teman. Uh, ini bikin baru ya? Nggak bisa, belum bisa, Pak. Teman-teman, "Glove of Artorias" ini gak ada yang baru, ah, bikin doll. Tufnya enggak ada, tufnya, tufnya. nanti deh. Oh, mantap. Globe of Atorius masuk. Bikin apa ini? Black powder Oh yang dikasih tadi Kita cek yang lain Uh mantap semua Langsung masuk Oh straddle Harus bikin nih straddle. Tinggal bikin tuh. Tufnya nih harus nyari tuh. Banyak resep yang Wow. Ini banyak banget resepnya. Ini bikin doll. Cuman butuh tube doang. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, tube ya harus pakai tube. Oke okay deh, teman-teman kita mungkin langsung cari tube aja di atas sana. Tapi sebelum itu kita save dulu. Eh, lupa belum ini ya? Ya udah save dulu deh, mendingan. Oh, uh, mantap udah 120 HP-nya. Fine. Oke, okay, mungkin kita ke Student Fair kali. Karena kita udah menyelesaikan tugasnya, kita nggak tahu dapat nilai berapa. Oh mantap kita dapat A lagi saudara-saudara. Ye. Yeah. Oke, okay, ada kelas baru lagi. Oke, okay, mantap. Bikin rumor lah Ada rumor langsung Yang sangat besar, wuih, apaan nih? Kau koropok Koropak sekalian. Lagunya selanjutnya ini. "Ngewen, Ini aku gendutan, keropoknya. kalau suaranya didengar ini kayak orang-orang pada nyanyi, cuman sonnya di gimana ya? Jadi edit gitu gimana lah kalau kalian dengerin ini pakai headset kayak orang nyanyi. Huh? Ada tutorial gosip shop. Ini apa-apaan coba ada gosip shop? Kita lihat ada cek dah gosip shop. Ini ada-ada aja penyebar gosip. Teman-teman kalau misalkan ini ke kecepatan untuk page-nya ya Mohon maaf kalian bisa pause dulu Ini langsung langsung di subtitle Indonesia ya teman-teman Oke okay, oke okay, oke, okay. ini udah normal lagi. Dan ternyata yang sekarang ini kita harus banyak beli carrot. Tiga, ini satu, satu dulu aja satu-satu, mumpung uang kita masih miskin. Oke, okay, mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman. Ini main udah sampai sejam lebih. Jangan, nanti nanti diedit mungkin nggak bakal sampai sejam lebih, mudah-mudahan. Karena nanti ada yang dikat, dihilangkan juga. Oke buat teman-teman, terima kasih banget ya yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, lalu di komentar. Ini banyak kekurangan banyak, masih banyak kekurangan. Tolong kalian di komentar aja, nggak apa-apa, kritik yang membangun.